Barcelona berhasil membungkam Real Madrid dengan skor 3-1 di King Fahd Stadion pada Senin 16 Januari waktu Indonesia bagian Barat. Hasilnya, Barcelona keluar sebagai juara Supercopa di Espana 2023. Gavi menjadi bintang dalam laga ini. Semua gol Barcelona adalah hasil kontribusi pemain berusia 18 tahun tersebut. Di menit ke-33, gol Barcelona diciptakan oleh Gavi. Gavi Kemudian dia menjadi asis bagi dua gol berikutnya, masing-masing untuk golnya Robert Lewandowski di menit ke-45 dan Pedri di menit ke-69. Madrid baru bisa mencetak gol tepat di menit akhir, tepatnya di menit ke 63 Karim Benzema yang sukses menciptakan gol hiburan bagi para pendukung Madrid. Kemenangan ini jadi trofi pertama Barcelona sejak Kopal del Rey yang diraih pada 2021 lalu.